Pada suatu hari, ada seorang nelayan yang terbiasa melaut sendirian menemukan sebuah botol kuningan dalam jalannya. Sumbat botol itu terbuat dari timah. Meskipun bentuknya agak berbeda dari botol lain yang lazim dilihatnya, nelayan itu berpikir kalau-kalau botol tersebut berisi sesuatu yang berharga. Lagipula, pula, hari itu tangkapannya jelek, paling tidak ia bisa menjual botol kuningan itu kepada pedagang kuningan. Botol itu tidak begitu besar, Pada lehernya terkira simbol aneh. Tuliskan materai Sulaiman Raja dan Guru. Di dalam botol itu terperangkap suatu jin yang menakutkan, dan Sulaiman sendiri telah membuangnya ke laut agar manusia terlindung dari roh itu sampai saatnya tiba, yaitu ketika tampil seseorang yang bisa mengendalikannya, menempatkan jin itu pada tugasnya sebagaimana semestinya, yaitu melayani manusia. Tetapi nelayan itu tidak mengetahui hal tersebut. Yang ia tahu adalah bahwa botol itu bisa ia selidiki Dan mungkin akan mendatangkan keuntungan bagi dirinya Lupakan petuah Manusia hanya bisa mempergunakan sesuatu yang ia ketahui penggunaannya Nelayan itu menarik sumbat timahnya Ia menelungkupkan botol itu Namun nampaknya kosong Lalu ia meletakkan dan memandangi botol itu Kemudian terlihat suatu gumpalan asap tipis yang semakin pekat membunggung naik dan membentuk hantu raksasa dan seram yang berseru dengan nyaring, "Aku pemimpin bangsa jin yang mengetahui rahasia peristiwa-peristiwa goib. Aku memberontak terhadap Sulaiman, dan ia mengurungku dalam botol laknat ini. Nah, sekarang kau akan kubunuh!" Nelayan itu ketakutan dan tersungkur di pasir sambil menangis. "Akan kau bunuh juga, kan orang yang membebaskanmu?" tentu saja," kata jin itu. Sebab perontak adalah sifatku dan merusak adalah keahlianku, Meskipun kurungan itu telah menahan keribuan tahun lamanya Sekarang nelayan itu menyadari bahwa Alih-alih mendapatkan keuntungan dari tangkapan tak disangka itu Ia akan binasa begitu saja tanpa alasan yang bisa dimaklumi. Ia memandangi materai pada sumpah botol itu Dan mendadak terpikir olehnya suatu ide Kau tak mungkin muncul dari botol itu, botol itu terlalu kecil katanya Apa? Kau ucapan ucapan pemimpin para jin Teriak bayangan itu Dan jin itu pun mengubah dirinya menjadi kumpalan asap Dan ia masuk kembali ke dalam botol itu Nelayan itu mengambil sumbat tadi Dan memateraikannya pada botol itu Kemudian botol itu ia lemparkan jauh-jauh ke dalam lautan Berpuluh-puluh tahun lewat Sampai suatu hari nelayan lain Yaitu cucu nelayan pertama tadi melakukan jalannya di tempat yang sama Dan mendapati botol itu Ia menaruh botol itu di pasir. Ketika baru saja hendak membukanya, ia teringat akan nasihat ayahnya yang diturunkan dari kakeknya. Bunyi nasihat itu, manusia hanya bisa mempergunakan sesuatu yang ia ketahui penggunaannya. Dan tepat pada saat itu, karena guncangan pada penjara logam itu, si jin terbangun dari tidurnya dan berseru, "Hai putra Adam, siapapun kau, buka sumbat botol ini dan bebaskan aku!" Sebab akulah pemimpin bangsa jin yang mengetahui rahasia peristiwa loeb. Karena mengingat pesan leluhurnya, layar muda itu pun meletakkan botol itu dengan hati-hati di dalam sebuah gua. Lalu ia mendaki bukit karang yang terjal di dekat situ mencari pondok seorang bijaksana dia pun menceritakan semua kepada orang bijaksana itu yang berkata Pesan leluhurnya itu benar adanya, kau harus melakukan sendiri Tetapi terlebih dahulu kau harus memahami cara mempergunakannya Tetapi apa yang harus kulakukan, tanya pemuda itu Pasti ada sesuatu yang kau rasa ingin kau lakukan pada orang bijaksana itu. Aku ingin membebaskan jin itu agar ia bisa memberiku pengetahuan ajaib atau mungkin gunungan emas dan lautan jamrut, dan semua pemberian lain yang biasa diberikan oleh para jin. Harapanmu itu tidak akan terjadi, kata sang guru. Sebab ketika jin itu dibebaskan, ia mungkin tidak akan mengabulkan keinginanmu itu atau mungkin ia akan memberikannya tetapi mengambilnya kembali. Karena kau tak punya cara untuk melindungi para jin Belum lagi petaka yang bisa saja menimpamu ketika kau melakukan sesuatu serupa itu Sebab manusia hanya bisa mempergunakan sesuatu yang ia ketahui penggunaannya Kalau begitu apa yang seharusnya aku lakukan? Mintalah jin itu sebuah contoh pemberian yang bisa ia berikan Mintalah cara menjaga pemberian itu dan ujilah caranya Mintalah pengetahuan jangan barang milik. Sebab milik tanpa pengetahuan adalah sia-sia Dan itulah penyebab semua kekhawatiran kita Sekarang karena telah tepukur dan waspada Pemuda itu bisa menyusun rencananya ketika ia kembali ke gua tempat botol jin itu diletakkan Ia pun mengetuk botol itu dan terdengar suara jin itu berkata Dalam nama Sulaiman yang berkasa, damai baginya, bebaskan aku wahai putra Adam Aku tak percaya bahwa kau seperti yang kau akui dan bahwa kau memiliki kuasa seperti itu yang kau katakan jawab pemuda itu Kau tak percaya tak tahukah kau bahwa aku tak bisa berbohong sahut jin itu Aku tak percaya kata narayan itu Lalu bagaimana aku bisa meyakinkanmu Tunjukkan padaku kekuatanmu bisakah kau menggunakan kuasa tertentu melewati dinding botol Yo tetapi kekuatanku ini tak cukup kuat untuk membebaskan diriku Baik sekali kemudian kau juga harus memberiku kemampuan untuk mengetahui kebenaran tentang masalah yang ada di pikiranku segera saja setelah jin itu menggunakan kemampuan goibnya nelayan itu pun segera sadar akan sumber petua tadi yang diwariskan oleh kakeknya ia juga menyaksikan seluruh peristiwa pembebasan jin itu oleh kakeknya berpuluh puluh tahun silam dan dilihatnya pula cara untuk menyampaikan kepada orang lain tentang bagaimana memperoleh kemampuan serupa itu dari para jin tetapi ia pun menyadari bahwa tak ada lagi yang bisa dilakukannya dan begitulah, sinelayan membawa botol itu dan seperti kakeknya melemparnya kembali ke lautan. Pemuda itu pun menghabiskan sisa hidupnya bukan sebagai nelayan, tetapi sebagai orang yang mencoba menjelaskan kepada orang lain bahaya yang menimpa. Manusia hanya bisa mempergunakan sesuatu yang ia ketahui penggunaannya. Namun karena sedikit orang yang pernah menemukan cincin dalam botol dan tak ada orang bijaksana yang menasihati mereka dalam berbagai hal. Penerus nelayan itu memutarbalikkan apa yang mereka sebut ajarannya dan menirukan penjelasannya. Pada akhirnya penyelewengan itu menjadi suatu agama. Mereka terkadang minum dari botol-botol aneh yang disimpan di dalam kuil-kuil mahal dan serba megah. Dan karena mereka mengakumi kelakuan pemuda nelayan itu, mereka berusaha keras untuk menyamai perbuatan dan sikapnya dalam segala hal. Ini berabad-abad kemudian, bagi para pengikut agama tersebut, Kotor itu tinggal lambang suci dan menyisakan misteri Mereka mencoba saling menyayangi hanya karena mereka menyayangi nelayan itu Dan di tempat nelayan itu mereka menetap dan membangun sebuah kubuk sederhana Mereka memakai pakaian dan perhiasan bagus-bagus serta melakukan ritual yang rumit Mereka tak tahu bahwa para pengikut orang bijaksana itu masih hidup Demikian pula anak cucu nelayan itu Botol kuningan itu pun tetap tergeletak di relung samudera Dan jin itu tertidur di dalamnya Oh.